Yang satu, kamu nih, Yo, seneng gak liat nih seneng gak hmm? liat bebek ya tuh liat bebek lagi mandi itu hmm. ada hmm. yang jadi makan nih pinggir Oh, oh gemes ya liatnya ya gemes ya lihat bebek mandi ya pengen mandi juga ya nggak boleh kotor hmm. banyak ya, banyak kan bebeknya, hmm banyak con bebeknya, hmm neng mau ikutan nggak? Hmm? hmm tapi enggak boleh ya nggak boleh ikutan ya lihat aja ya bebeknya Kalo... lagi main oh, di kolam renang hmm. kalau ikutan nanti kalah hmm. oh. hmm. oh. hmm. Kita ini dibawa jalan-jalan paling -jalan Ayo, kemana?